Tak kasih info Juragan Ayam. Ini kita ada produk Mix Master premix Broiler Langsung Pabrik, premix cair yang mengandung multivitamin dan mineral yang bermanfaat sebagai fit suplemen untuk ayam broiler, pedaging, indikasi, 1. Memacu pertumbuhan, 2. Memperbaiki kualitas pakan, 3. Meningkatkan efisiensi pakan, 4. Mengeringkan dan mengurangi bau kotoran, dosis, 1 ml setiap 4-6 liter air minum.